Hampir banyak karena di Indonesia paling banyak Tapi kalau Panggilan <laughs> atau Terima kasih telah menonton Untuk di belakang-belakang di belakang sini Anak-anak banyak ini menerus generasi Yang berbicara ikut besok tinggal bisa jadi Tapi yang anak perlu ceter sama haji Kenapa-kenapa? Tuh, kejarah siswa-siswa bukan Betul Pak? Bukan Ini yang paling penting dalam kehidupan kita wahai wahai yang ya Allah la la tundah itu wahai orang beriman dua jinta atas kamu per dua sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa menurut kami yang membuka seria yang tidak beriman atau kuah saya yang hanya di dalam hatinya punya iman maka ia akan bergerak akan melaksanakan kuah orang-orang yang beriman pun menurut imam asyafi dalam kitab khanul yang diteruskan oleh samus dan imam Yang perempuan maaf sudah datang pulang. yang bulan datangnya itu, nah, itu, itu kalau penjelasan yang datang kalau saya secara benar -benar, nanti katanya apa kita pahir, langsanan kepada kuasa agen yang katung ke usaha keluarga namun dalam Pak yang kalau Ah, Pak yang Besok kita jawab. Subuh ya? Subuh Insya Allah kita sambung lagi. Karena enggak lah, sebelas ini, mohon maafnya E a 13